Hello dan assalamualaikum bersama saya Safwan kembali semula kita dalam Agent Ali Season 2, episode 2. Aku hari ni aku akan react episode ni tapi kalau rasa jomlah. Okey okey so ini introduction dia. Agent-agent -agen muda nak terapkan masuk dekat agent utama kan. Tiada siapa yang akan sangka kalau budak-budak sebenarnya ejen. Kami berempat ditugaskan sebagai mentor. Oh, mentor okey. Mentor di sini. Oh, Pakar pun mentor eh. Ini video eh. of of course ah kan okay. kalau misdirection of course ah. So dia ni apa? Dia ni uh, Neuro. Okey, dia ni Neuro. Ini Agent Leon dari Oh, dia Neuro. Okay. Dan saya Agent Tekno. Aku asal lupa je Tekno. Gita, alright. Ni siapa pula ni? Holiday oh, ni. Poison. Eh. Oh, ada jetpack. Interesting. Jet, okay, jet jetpack. Sniper juga. Oh, Widowmaker. Rosa. Rosa, okay. Mika. Mika? Dia handicap tapi dia ada robot. Oh, dia boleh berdiri sebab oh nice. Dia make lah, alright. Oh, okay, okay, okay, ku. Cool. Ya, yeah, so decrease. Okay, sure. Iman. Iman? Alright, rambut panjang? Oh, Orikombo dengan Creaser. Eh? Hmm, saya Iman. Nice. Ni apa bob? Bulat. Alright, so lebih dekatlah juga. Dia bukan Rubik sikit, dia Rubik circle. Sophia Oh tu dia punya ability ke? Oh Armor, Armor alright Nama aku, Kai. Alright Kai oh, oh ok ok Oh ni siapa pula laju nak mampus ni? zas Okay zas stadium dia tak cakap okay. ah moon. moon oh chloe alright dia macam sun and moon lah kan kan selalu moon kan kita dikaitkan dengan apa double vision double apa karakter kan moon Rudy alright rudi ni paling generic sekali ni nama dia rudi Kau buat apa? Kenapa cepat sangat gerak tadi? Uh, Kelab stem lah. Eh? Baru semalam pergi, hari ini ada lagi. Sebab best. <laughs> Ramai sangat, tak cukup stamp nanti Ah betul Haa Iyakah Okeylah, nanti kau resetel, Kita jumpa online Ciao, Sin Oh, bahaya ke uh. Victor ni tau Eh, ada pula oh, Ellie spaya. Shark as tu Tiba-tiba uh. spawn kat situ, kenapa? Lain kali kamu boleh sikit Oh, ada sebab ke? Sebenarnya, memang general yang arahkan Okey Saya mahu kamu juga turut sertai Akademi Latihan Mata Sebaliknya nampak ada kombi kombinasi tu. Oh, seruju juga. Saya mahu kamu pastikan Iris selamat. Kenapa mesti saya? Kan ada nama lagi mentor di akademi. Supaya yeah, berhasil yang kau. Tapi kamu sekadar ah, pelajar akan lebih hampir dengan dia. Apa boleh? Aku yang baka Iris. Aku lebih Tapi tu lah, orang kena, kena work it all oh, lah. Orang oh, oh, punya kerjasama We ni. Jawab. Dua-dua ni daily combination kot Ini je Macam cermin mata biasa je oh, ah, Kau tak tahu <laughs> Macam tapi bukan Apa lagi? Tunjuklah sikit boleh buat apa Oh Oh dia ni listir semua eh Boot extension Kau oh, taklah tinggi sangat apa? Station ah. Kau isi kasut kau untuk nampak lagi tinggi kan? Duh, pakai kuasa <laughs> tu tu. Munia. <laughs> Inviso. Projection source. Oh, holographic entity. Okay Jin memang yang paling laju. Ah. Tak ada ejen lain yang boleh lawan kelajuan Jin Aku ya G-I-N, G punya. Oh. Tapi still laju, Okay Siap asap. Patutnya tahu pasal teknik ni. Hmm. Tak apa li view ni nampak macam satu teras yang <laughs> iris cone. Memang jangan. Meng menghilangkan vibe. Kalau tak tahu apa-apa. Alright. -apa. <laughs> itu idola dia senanya ah i see ah itu yang bahaya tu idol idola ni mentor benti bahaya ya masa dia untuk jumpa ke teras terus karenah karen, lah, karen yang, yang yang yang barulah yang latest bali huh? oh tak ada muka boy baik bagaimana pengalaman kamu di akademi setakat ni bagus wah hmm, seronok Cantik tempat ni Lepas tu ada kawan baru Kawan Oh kepala alien mana ni Guns alright Ya Invisio ni memang vibe tak best ya Ketidakstabilan override mode boleh menjadikan Iris satu senjata yang sangat berbahaya Kalau di tangan yang salah Okay Jin. Uno tidak akan berhenti selagi dia belum dapat alat ini. Oh, jap. Jin, Jin. oh, tunggu kan Visio combat. So, maksudnya Jin Jin ni tak ada pengganti ke? So, tak ada siapa ganti terus Visio lagi. Oh. Saya nak tahu Apa sebenarnya yang berlaku Semasa misi lima tahun lepas oh. Betul ke Apa yang Jane ceritakan Yang kamu bertiga merancang kematian dia Oh ya yeah. We need an answer uh. Sebuah pasukan yang lengkap Perlu menggabungkan oh. Empat teras Saya teras yang mana satu Dia mesti combat eh So dia apa? Technor. Oh, Technor. Yelah teknologi kan dia pakai gadget eh. So maksudnya... Elisha sama teras dengan... Sama teras dengan... Apa? Zero, apatah Rezo. <laughs> yang perempuan yang sniper tu. Aku nak team dengan diorang Apa? Kita tak payah sekali Aku nak team dengan budak-budak lain Dengar sini Okey tapi aku, Alisha ada misi, aku misi aku kan dah dia no, no, no, no, no, no. Aku lagi prefer diorang Diorang build diorang punya Communication kan Kasi Alisha Wah team dia boleh tahan juga Banyak no, mobility mana? Ada satu dekat sana Tapi Izzaz tak nak sampai Oh laju gila. Oh sampai dah. Atas tu ya. Zaz tengah pantas dia. Zaz dah sampai. Oh ada trap. Oh. Game 2 narike kedua. Alright, Ali dapat detect trap tu. Jogrek ni dia sama sepatutnya kan. Macam jet tu di carry apa? Ali ke? Oh, ada orang lain dah dapat kai. Ha, dapat. Ish, kai geng dia lagi. Kan? Oh, bukan. Dia KS. Oh! Ali Shah. dan juga siapa Rudi eh? Oh, itu dia kita punya Alamak! Aku dah biasakan nama-nama eh, guys. Ha. Bertukar jadi banyak. Ha. Let's go. Banyak agak dia boleh jadi, ya? Eh? Jam. Alright. Oh, tu power dia. Dia boleh letak macam... Something untuk control lah. Oh, eh, rambut hey, panjang. Uh, maaf. Apa dia buat tu? <tuk> Woo! Jadi ATV era Kai yang buat. So technically bukannya diorang ikut team pun <tuk> semua bekerjasama. Oh, dia jatuh dah. Wow. Apa lagi? Protect Ali. Ah, Okay nice. Oh, resi rambut panjang, cover nice one. Iman? Jadi dia akan duel dengan Rudy ke? Ya, huh? salah lah guys. Dia kan berpasukan. Ya, kamu mesti pulang ke sini dengan kesemua ahli pasukan kamu. Itu objektif dia nak berlatih bersama-sama, menyiapkan misi bersama-sama. Sepatutnya ni mentality dia apa memang uh, dah cedera. Memang dia nak dia cedera. je cedera. yang tak buat balik semua balik eh. Ah. Rudi. Wah, dia ni banyak betul power dia, jap. Siapa? Rudilah kan noh. Banyak yang paholu, kemokflage, pasti dia boleh kontrol mekanik. Huh. Macam ni Iris. Uh. Nanti. Uh. Dia dia macam apa? Stel stel teknologi yang lengkap. Oh, siapa pula ni? Kau. Oh. Oh, okay. Itu siapa? Itu uh, DOS eh. Kan? Okay. Oh dia kena tangkap. Aku tak ingat pun oh, dia tangkap. Tapi itulah dia. Uh, episode 2 season 2. Kita boleh lihat uh, training. Di antara semua. Uh, apa Ahli-ahli yang akan menjadi ejen ni lah. Uh, Budak-budak yang jadi ejen ni. Dia orang tak faham langsung apakah sebenarnya tujuan latihan tu. Sepatutnya dia orang sama antara uh, empat empat elemen teras tu kan. Tapi masing-masing nak buat hal masing-masing. Even... Yang last sekali yang dapat benda lah chip tu pun Rudi tu pun Walaupun aku memang rasa power dia hebat lah uh, Dia pun pentingan diri juga sama je macam Ali tak ada beza pun Tapi at least Ali ada caring sikit lah kan uh, Itulah kita nak tengok apa kesudahan dia Adakah Rudi dapat hantar chip tu ke tempat yang sepatutnya Ataupun akan ada konflik lagi kan? macam ada gaduh-gaduh lagi kita tak tahulah So kalau korang suka dengan video ni episod ni Korang boleh like dan jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Hmm, apa sebenarnya yang uh, agent Rizwan nak eh, daripada contest aku tadi DOS kan? Tak tahulah. Udah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.